coba bikin sembuh nggak hmm. mari kita petik dulu cabenya dahulu yang merah ternyata besar kayak rumah kita petik dulu oh. coba dapat tidak beri yang besar beri kita Hari kemarin, review paku isinya pada pengen seblak. Ya udah, bikin yuk! Ini rasanya mirip banget kayak yang di Bandung. Kalian tinggal rendam kerupuk udang, terus rebus ceker, siapin bumbunya, pakai 6 cabe keriting, 6 cabe rawit, empat siung bawang putih, dua kencur, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula, sama sedikit lada. Terus kasih minyak deh, lalu tinggal di blender. Nanti halus kayak gini. Kalau udah, tinggal goreng telur. Jangan lupa diorak arik ya. Kalau udah matang, tiriskan, terus ganti goreng bumbu yang udah di blender. Kalau udah berubah warna kayak gitu, masukin tuh kerupuknya yang udah direndam, terus ceker beserta kuahnya, terus aku tambahin sosis sama telur yang udah digoreng tadi. Lalu tinggal diaduk, terus tutup, tunggu 5 menitan sampai dia mengental kayak gitu, terus tinggal pindahin deh ke mangkok. Ya, Jadi deh, sumpah ini enak banget hasil rasanya tuh gurih enak, pokoknya kalian harus nyobain buruan lama gak sih kayak aku kota malam lapar pasti pengen banget makan seblak karena malam ini mau masak seblak Sultan jadi aku beli sosis kanzer single dulu rasa original dan juga Indomie biar rasanya makin mantul. Kemudian sosis ini udah bisa langsung dimakan ya geng. Tapi karena aku masak seblak jadi aku mau oseng dulu pakai bumbu seblaknya. Tinggal tambahin air putih dan juga tuang telur biar rasanya makin gurih. btw kalau kalian mau tambahin kerupuk juga monggo ya geng. Tapi karena aku di rumah nggak ada jadi aku pakai yang ada aja deh. Tinggal aduk-aduk aja sampai semuanya matang saya belakangnya pake sosokan singles asli GX itu enak banget dong kalian cobain juga yuk guys guys ini ngumpul Papir. misi punten yang awal Nah, yang request gue buat bikin seblak, coba deh. ini gue buat ya efek si gue. pertama halusin bahan cabenya, ini gue pakai bawang putih, bawang merah, sama tomat, sama cabai rawit. Belum masak, abis itu masukin telur, tambahin sosis sama bakso, rebus kerupuk seblaknya, ya. abis itu baru kalian goreng. tambahin air biar ada kuahnya, terus gue pakaiin indomie terakhir tambahin garam, gula, lada, sama saus sambal jadi ya, deh. nah kalau mau berkuah, masak aja lama-lama ya, biar nggak mengental. Bikin seblak cek, bahannya bawang merah, bawang putih, kencur, cabai merah, cabai rawit, dan kemiri. Ini semuanya dihaluskan. Terus aku pakein kol, sosis, sama daun bawang. Aku juga pakai satu bungkus mie instan, satu buah telur dikocok. Tumis bumbu yang udah dihaluskan sampai aromanya keluar. Masukin kol, sosis, sama daun bawang. Tumis bentar, masukin air, kemudian telur. Kalau udah mendidih, masukin mie. Bumbunya nggak dipakai. Aku pakein penyedap lada sama garam aja, diaduk-aduk terus, diaduk-aduk sampai merata. Oke, jadi deh gampang banget, kan? Aduh, ngiler gak tuh? Enak banget ini. Guys, mau cerita jadi ini tuh aku lagi goreng ceker nih, guys. Nah, ini tuh minyaknya super duper panas banget, loh guys. Terus aku gebusin nih cekernya ke dalam minyak. Nah, lalu aku cemplungin satu buah es batu yang kecil aja nih, guys. Ke dalam minyak panasnya anehnya itu minyaknya nggak detok-detok gitu, loh guys. Sampai cekernya udah mateng, ini sama sekali nggak ada reaksi apapun, loh guys. Saking penasarannya, kenapa aku sampai masak es batu yang banyak banget ke dalam minyak bener-bener panas loh ini asli panas banget guys super amazing banget sih ini kok nggak ada reaksi apapun es batunya aja sampai mencair Wow Oke kita lupakan aja kebingungan yang tadi sekarang aku berus ini cekernya ke dalam air es tambahkan es batu sambil diaduk-aduk nah ini tuh fungsinya biar cekernya cepet empuk ya guys nah sekarang kita biarin aja cekernya sendirian aku mau iris-iris sayur chai simnya nih guys kita iris super ngebut pakai pisau dari stainless cookware nih guys nah kalau udah beres kita sisihkan dulu ke dalam piring Lanjut, aku mau haluskan bumbu Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit Dan juga cabai merah nih Semuanya aku gebusin ke dalam chopper F.Y. ini guys sini aku pakai choppernya dari Nitochiba CH200 Pisau-nya itu super luper tajam banget lihat nih hasilnya, wow Nah, kalau udah dihalusin Sekarang kita gebusin bumbu halusnya ke dalam pen sini aku pakai pen dan spatula dari cookware ya guys Terus, kalau bumbunya udah harum Ini aku tambahin 3 butir telur nih guys Sambil diorak-arik sampai telurnya hancur Sehancur-hancurnya kayak gini ya guys. Kemudian aku tambahin sosis yang direkomendasikan DBM di ya, sambil diaduk-aduk biar semuanya tercampur merata. Setelah itu tambahkan kerupuk kulit sapinya, guys. Jangan lupa diaduk-aduk lagi sampai kerupuk kulit sapinya layu. Nah, kalau udah gitu kita tuang ceker yang tadi sudah ditiriskan ya. Sambil diaduk lagi biar semuanya tercampur merata. Nah, udah kayak gitu tambahkan air secukupnya aja sambil diaduk-aduk lagi pastinya biar semuanya benar-benar kecampur merata gitu loh, guys. Nah, udah kayak gitu jangan lupa tambahkan penyedap Rasa sesuai selera masing-masing aja, ya, guys. Pastinya biar ada rasa dong. Terus diaduk-aduk lagi biar bumbunya tercampur merata sampai meresap ke dalam-dalam. Ditutup aja sebentar, dibuka lagi lalu gebrusin sayur cai yang tadi udah dipotong-potong ya guys. lalu aduk-aduk kembali sayur cai sampai layu kayak gini ya guys. wow ini tuh super duper endolita banget loh. <tuk> Oke okay, sekarang aku mau bikinnya seger-seger nih. udah ada cimory squeeze di sini aku pakai rasa yang blueberry. ini tuh super duper beku banget. aku tuang ke dalam chopper mito cibar. tuh asli pisurnya super tajam banget. lihat nih hasilnya es beku aja bisa halus kayak gini loh. wow. nah kalau udah halus kayak gini sekarang tinggal tuang ke dalam dalam gelas nih, kita tuang-tuang aja semuanya. Wow, super duper seger banget, nggak sih? Lihatnya, guys! Wow, mantap ya! Oke, ini dia menu kita hari ini: ada seblak ceker yang super duper, endolita banget. Ini pastinya, guys, lalu ada yang seger-seger nih: es cimory squeeze. Selamat mencoba, semoga resepnya bermanfaat. Ambil direndam pakai air panas selama 10 menit, dimasukin ke kulit lumpia dan ditutup begini. Jadi apa ya? Yuk kita lihat ya. Untuk bumbunya ada tulisannya di atas ya, langsung tinggal ikutin aja. Kalau yang suka pedas tinggal ditambahin aja sambalnya. Nih, daun bawangnya potong-potong terus tumis deh bumbu yang tadi sampai harum. Tambahin kerupuk yang udah direndam tadi. Udah tahu kali ini apa? itu seblak. Tapi seblaknya mau digoreng nih. Dan digorengnya ke dalam kulit pangsit Oke, siapin aja kulit pangsitnya Terus taruh aja sebelahnya di atasnya Tutup sisinya pakai air kayak begini ya Dan bentuk sesuai selera aja Nah, ini udah jadi Langsung tinggal goreng ke minyak panas Goreng aja sampai semuanya habis Jangan lupa dibolak-balik Tuh, warnanya udah mateng kan Langsung angkat aja Dan ini tuh emang beneran kriuk banget Nah, buat kalian yang mau tau resep tertulisnya Langsung cek aja Instagram di Nanjelia ya Garing di luar dan lembek di dalam Rasanya pedas kalian makan seblak biasanya topping favorit kalian tuh apa sih? aku kemarin baru aja mampir ke salah satu tempat seblak hits di Bandung dan di sini tuh banyak banget macamnya sampai aku bingung loh guys mau pesan yang mana? jadi ini ada seblak yang campur, ada seblak ceker, ada seblak tulang, pokoknya banyak banget macamnya deh guys. Tuh, terus tadi masak pakai sambelnya gitu asli wangi banget pas nunggunya aja aku tuh udah ngiler banget dan aku tuh bingung mau beli yang mana ya ini ada juga sebelah yang pakai keringan kayak batagor cuanki gitu terus pakai ciloknya bingung kan guys mau pesan yang mana sebelah zaman now memang bener-bener komplit banget ya bahkan ada juga yang sampai pakai sosis segala loh terus sampai ada juga yang cuman pakai sayur doang guys. Aku tuh pas pertama awal kira capcay, eh ternyata seblak. Saya nah, bikin seblak dong, Kak. Oke, okay, aku share ya teman-teman cara bikin seblak yang enak banget. Ini layak buat dijual, pedesnya nagihin dan dijamin kalian pasti suka. Nah, pertama kita rendam terlebih dahulu kerupuknya. Kemudian kalian haluskan dua buah cabe merah besar Kemudian 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 buah kemiri dan cabai rawit secukupnya, makin banyak makin enak. Kemudian kalian tumis kalau udah mulai wangi baru kalian masukkan telur. Ini untuk toppingnya sebenarnya terserah bisa pakai sosis, bisa pakai bakso, tapi karena aku adanya telur, jadi cuma pakai telur aja. Terus masukin kerupuk yang udah direndam, tambahkan air. Sekarang kita masak, kemudian tambahkan lada, garam, penyedap rasa dan jangan lupa ditambahin micin. Nah, ini nih guys yang bikin enak tambahin cabe bubuk. Aku pakainya cabe bubuk yang punya Jawara itu. Ini enggak sponsor tapi beneran enak banget kalau pakai cabe bubuk ini. Dan sekarang udah siap dimakan. Enak banget nih. Wih, wih, wih. Ada yang goreng-goreng -goreng nih. Di video kali ini aku mau masak di pen listrik ala anak kos cek. Walau menunya bukan anak kos banget, tapi di video kali ini aku mau nunjukin alat yang serba guna banget. Yuk simak langsung videonya berikut ini ya. atau di sini aku lagi nge-fry telur puyuh, terus kemudian aku tadi udah potong-potong satu buah sosis ya. Terus di sini aku mau blender 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah kunyit secukupnya penjur dan juga secukupnya cabai rawit yang terakhir di sini aku memasukkan cabai merah besarnya di sini aku pakai enam cabai merah besar terus aku kasih satu centong minyak sayur kemudian tinggal aku blender halus deh kalau sudah halus sekarang tinggal kita angkat bumbunya kemudian kita sisihkan dulu ya yuk tengoki yuk telur puyuhnya wow ternyata udah matang ini kita langsung angkat aja ya guys Kalau udah ini minyaknya tinggal kita sisihkan aja Terus pennya tinggal kita lap gitu Supaya bersih lagi seperti ini Jadi ini tuh pen listriknya nggak harus dicuci Jadi aku tuh suka banget masak di sini Oke okay, sekarang di sini tinggal kita tumis bumbu halusnya Yang tadi udah kita halusin Hmm bisa dilihat kan Ini tuh kompornya bener-bener lucu banget Panasnya itu bener-bener pas -bener gitu ya Oke okay guys ini tuh ditumis tumisnya sampai mateng Kalau misalnya udah dirasa wangi dan mateng Kita tambahkan bumbu tambahan Di sini aku mau masukin satu sendok makan sasa-sasa Aku kalau bikin bumbu sambal atau bumbu balado seperti ini, aku pasti selalu tambahin sasa sambal di dalamnya biar makin mantap banget. Oke, okay, sekarang di sini aku tuangin garam secukupnya dan juga micin. Setelah itu, aku tumis-tumis lagi bumbunya sampai benar-benar tercampur rata. Duh, ini udah bener-bener wangi banget nih ya. Sekarang kita masukin satu pisau sosis yang udah tadi kita potong-potong. Kita tumis-tumis lagi seperti ini. Oh iya, jangan sampai lupa kita masukin juga telur puyuh yang tadi udah kita fry. Wow. Aduh wow, aduh aduh aduh ini bener-bener bikin lapar banget Oke okay guys ini cuma tinggal kita tumis-tumis aja semua bahannya Sampai bener-bener matang, wangi dan juga menyerap gitu bumbunya Karena menurut aku di sini ada yang kurang jadi agak sedikit kucet gitu loh masakannya Di sini aku tambahin bawang daun yang lagi aku gunting-gunting serong seperti ini Ini aku pakainya sedikit aja tapi buat kalian yang gak terlalu suka pakai bawang Kalian juga boleh skip penggunaan bawang daun ya Oke kalau sudah tinggal kita tumis-tumis lagi deh Ini ditumisnya sebentar aja Jangan terlalu lama Setelah itu tinggal kita plating ya guys Duh ini bener-bener menggiurkan banget Ini tuh kalau ditambahin ceker Pasti waduh rasanya mantap betul Dan ini dia resep kita kali ini Balado seblak telur dan sosis Wow menggiurkan banget kan Selamat mencoba Tetap di jalur DBM dan salam kurus ya seblak tapi bukan sembaran seblak ini tuh seblak dengan karifan Korea jadi yang pertama ini gue mau buat dulu ini tuh kayak buat pengganti topokinya gitu oke kalian tinggal campur air panas dengan tepung aci terus kasih bumbu dan kasih daun bawang habis itu dibuat buatin tinggal kalian rebus deh kayak gitu setelah udah nembak kalian bisa ya. dan selanjutnya gue mau siapin topping topeng lainnya di sini gue pakai paha ayam terus bakso dan juga sosis tapi terserah kalian aja sih topengnya mau apa aja. ya selanjutnya kalian tinggal tumis bawang merah bawang putih dan juga topping-topping lainnya kalian pada selangkau kasih sama entres shopnya tenang aja itu bukan yang jadiin bahan masakan tapi gue cuma main ngasih tau doang kalau kalian mau makan pedas tapi takut diare, sekarang udah ada entrosoft, jadi kalian siap makan enak deh. Oh iya, lanjut tuh masakannya untuk bumbunya itu gue tambahin gochugaru sama gochujur. Terus gue tambahin gerobok basah, ceker, mie, dan juga makaroni. Kalian tinggal bumbuin deh, lalu lupa gue kasih minyak wijen dan masukin ciloknya. Setelah itu tinggal dihidangin deh, ini menarik banget, ya sih. Kalau kalian mau makin pedas, kalian bisa tambahin cabai rawit bumbu halusnya tadi ya. Kan sekarang makan pedas sudah nggak perlu pusing lagi, karena udah ada entrosoft. Gimana, gimana, ini banget ya. Mendingan kalian langsung buat juga. Sekarang ingat dong, kalau kalian mau makan pedas, siapin dulu, siap enak deh.